Puji Tuhan. Langsung ambil Alkitab dan catatan. Hari ini saya akan bagikan rahasia bagaimana kita bisa curhat dengan Tuhan. Selama ini kalau kita curahkan hati kita, kalau mau ngomong-ngomong konseling -ngomong itu yang pertama kita cari siapa? Mungkin Anda punya teman. Tapi jadikan Yesus sahabatmu yang paling akrab. Hari ini saya akan bagikan rahasia ini, kita buka di 1 Samuel pasal 1. Kita akan cover ayat 9-18 1 Samuel, pasal pertama Jikal bakal kelahiran Nabi Samuel, ada cerita tentang Hana Luar biasa indahnya Di sini dibukakan rahasia Keintiman dengan Tuhan juga ketika Hati dirudung masalah Ya uh, Catat dulu Judulnya bagaimana curhat dengan Tuhan Curhat itu apa sih? Curhat itu singkatan dari curah hati Jadi itu sebenarnya Bahasa slang sih Mungkin kalau orang-orang Indonesia yang menyaksikan ini di luar negeri sudah lama nggak di, di gak lama di sudah lama nggak di tanah air dan nggak ngikuti bahasa-bahasa informal ya artinya mencurahkan hati seseorang itu ada di Mazmur 62 nggak usah dibuka nanti kita akan baca 1 Samuel pasal 62 ayat 9 di Mazmur itu kata, berkata begini Percayalah kepadanya Hai umat di setiap waktu jadi Tuhan bicara sama jemaat, Hai jemaat, jemaatku, jemaatnya Kristus, percayalah kepada Tuhanmu setiap waktu, jangan sekali-kali kadang-kadang, setiap saat, segala musim, kehidupan termasuk ketika hati dirundung masalah, dan curahkanlah hatimu kepadanya. Kita disuruh curhat di hadapannya sebab Allah kita adalah perlindungan. Jadi sebenarnya mencurahkan hati sama Tuhan atau konseling pribadi sama Yesus. Tanpa perantara itu perintah, itu bukan saran loh ya. Karena Mazmur 62 ayat 9 berkata percayalah, lalu curahkanlah hatimu di hadapannya. Jadi, tapi gimana caranya, Pastor Philip? Gimana kita curhat sama Tuhan tuh? Bagaimana membangun keakrapan? Nah di sini kita harus lihat trik-triknya. Setan akan berusaha untuk menghalangi. Karena itu kita harus mengerti dulu hati Allah. Hati Tuhan untuk kita. Kita baca satu Samuel pasal yang ke-1 ayat yang ke-9 dulu. Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo. Silo itu tempat rumah Allah dulu. Berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu Bait Suci Tuhan. Ayat 9 berhenti di sana sebentar saya kasih background story-nya. Ada seorang pria namanya Elkana, seorang Yahudi yang takut akan Tuhan, punya dua istri. Ya perjanjian lama, di perjanjian lama namanya Hana dan Penina. Penina itu madunya. Jadi Hana itu istri pertama. Hana gak punya anak sama sekali, Penina punya beberapa. Jadi itu mengenaskan. Istri sah malah gak punya keturunan. Lalu, worse still, yang lebih parah, lebih buruk lagi adalah si Penina suka bullying. verbally bullying. Mungkin dia diam-diam cubit dari belakang, disindir sarkas. Sarkastik sekali komentar-komentarnya. Eh, lu nggak punya anak. Gua ada gua punya beberapa. Ini gitu-gitulah menghina. Jadi makan hati buat si Hana. Sekalipun suaminya sangat cinta sama dia, si Elkana, tapi nggak bisa tergantikan rasa malunya apalagi di perjanjian lama kalau wanita mandul tidak bisa punya keturunan itu jadi cemoohan atau menjadi noda di masyarakat. Orang-orang mengira dia kena kutukan karena zaman dulu kan pikiran belum terbuka. Jadi mereka mengira pokoknya kalau satu orang itu nggak bisa punya putra, orang itu pasti dihukum Allah. Jadi Hana ini tersiksa batinnya. Nah suatu hari setelah mereka makan dan minum di silo, setelah memberi persembahan annually datang ke bait suci, datang maksudnya ke rumah Tuhan untuk mereka itu ke situ. Di situ Hana bakalan curhat sama sama yang maha kuasa. Tapi yang ada di sana adalah Imam Eli duduk di kursi sih, karena dia gemuk sekali, dekat pintu baik suci Tuhan, dekat tiang yang jadi hamba Tuhan waktu itu padahal mereka jahat, adalah kedua putra daripada Eli, FYE for your information only ya, yang nantinya tentunya uh, tentunya mereka dihukum Tuhan karena mereka main-main dengan api persembahan jadi kita lihat dulu konteksnya ya si Hana ini nowhere to go no one to turn to, karena zaman itu kegelapan, bayangin yang yang jadi penjaga bait suci Jadi imamnya aja korupsi Jadi waktu itu gak ada orang benar Seolah-olah jadi Hana ini gak punya siapa-siapa Kecuali Tuhan yang bisa mendengar keluh kesahnya Ayat 10 Dan dengan hati pedih Ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis Terseduh-seduh, kasihan Berhenti di ayat 10 dulu Dia ini victim sebenarnya, dia ini korban Korban bullying Dan juga korban kehidupan seolah-olah aku salah apa kok tidak dapat keturunan. Si Hana ini seorang pendoa. Ya, pendoa syafaat. Dia dikenal hari ini di kalangan gereja Tuhan sebagai seorang yang doanya dikabulkan. Tapi kita lihat gimana dia curhat. Dia sih nggak melihat dirinya sebagai pendoa syafaat. Dia hanya punya masalah, hatinya dirudung problema, dia hatinya pedih di ayat 10 dikatakan di sini sampai dia menangis tersedu seduh bukan nangisnya itu menetes air mata. Itu semua air wajah. Menangis tersedu seduh itu, menangis keras itu sampai seseguan. Sampai tidak berdara. Kadang-kadang mungkin dia tersendat, kena air matanya sendiri. Dia bahkan nggak bisa menaruh dalam kata-kata. Tidak -kata, bisa tahan emosi. Seperti air bah dalam jiwa. Dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan. Tapi kuncinya di sini di ayat 10 baca sekali lagi. Dan dengan hati pedih, oke lah Setiap kita pasti punya kepedihan. Nah ini kuncinya. Ia berdoa kepada Tuhan. Waktu anda pedih, anda lakukan apa yang anda lakukan? Waktu kita menangis, tersedu seduh karena nasib ini menekan, apa yang kita lakukan? Ini kuncinya Hana. Dan dengan hati hati pedih, nggak berhenti di sini. Ia Hana berdoa kepada Tuhan. Catat nomor satu. Bagaimana curhat dengan Tuhan? Satu, pastikan dulu bahwa Tuhan adalah alamat yang tepat untuk curhat. Pastikan bahwa Tuhanlah destinasi cur curahan hatimu. Nah, problem itu biasanya terjadi ketika Tuhan Yesus bukanlah pribadi pertama yang Anda curahkan jiwa Anda. Atau Anda bawa keluh kesah. Nah, disitulah komplikasi terjadi biasanya. Ketika Anda bawa sakit hati ke manusia, rasa nggak terima, orang yang nggak salah pun terkamirkan. Ingatlah bahwa Tuhanlah alamat untuk curhat, bukan manusia. Manusia itu kedua, ketiga, tapi Tuhan selalu nomor satu. Selalu yang dituju adalah Tuhan dulu. Tuhan yang pertama dan Tuhan yang utama. Bisa jadi Tuhan pakai seseorang. Di Alkitab ada banyak cerita gimana Tuhan memakai sesama. Tapi selalu Tuhan memakai mereka atau Tuhan melalui orang-orang ini. Karena kalau kita sekarang sadar bahwa Tuhanlah sumbernya dengan S huruf besar Hendaknya ketika hati dirudung masalah Ketika hati pedih Menangis tersedu seduh lagi Alamat ke satu yang dituju adalah Tuhan Yesus dulu Yang pertama dan yang utama Yang lainnya hanyalah tambahan atau bahkan bonus dari Tuhan Jadi bangun keakrapan tapi Pastor Philip, saya itu kepingin, tapi hati tertuduh. Tuhan mau enggak ya? Itu tuduhan setan terhadap Tuhan di dalam hatimu. Tuhanmu enggak mau. Bagaimana dengan Mazmur 62? Bukankah itu perintah Allah di ayat 9 tadi yang saya sempat quote, atau yang sempat saya bacakan kepada Anda? Curahkanlah hatimu di hadapan Allah. Percayalah dia setiap waktu, hai umat. Tuhan mau dengar keluh kesahmu, tapi seringkali kita enggak jadi datang, karena sebelum kita tiba, dihalangi oleh setan yang licik sekali membisikkan, Tuhan gak akan terima kamu. Kamu gak layak. Tuhan mana mau tahu, kamu kurang iman, dituding-tuding segala. Setan kan pemfitnah, setan kan pendakwah orang-orang kudus di dunia ini. Si ular beludak itu. He will do all he can. Dia akan lakukan apa saja yang dia bisa untuk memastikan Anda gak sampai mengetuk pintu sorga Ketika, ketika diruduk masalah Atau paling tidak Dia akan menahan kakimu Supaya jangan immediately supaya jangan terburu-buru ke situ Supaya jangan sampai tempat pertama yang ada tuju adalah Yesus dulu Supaya dia bisa mencuri kan Membunuh, membinasakan Mencuri itu nama artinya mengambil kesempatan dalam kesempitan Membunuh kalau anda berlama-lama Membinasakan kalau anda sudah stuck di sana Orang kalau semakin lama dalam masalah Dia nggak cari Yesus Pertama, dicuri sesuatu sama setan, kalau tidak immediately atau langsung mencari Tuhan. Kalau setelah lewat berapa hari, mulai dibunuh, ada sesuatu yang mati dalam dirinya, atau dia mulai bunuh kanan-kiri. Kalau dia bawa keluh kesah pedih hatinya bukan pada Tuhan, Anda akan seperti duri di tengah-tengah family. Lalu kalau Anda stuck di sana, terus nggak cari Tuhan, dan memang selama, selama uh, lamanya, Padahal Tuhan sudah menunggu di sana, Anda berlamban-lamban atau berlambat-lambat ke situ, maka dia bahkan bisa membinasakan sesuatu, bisa fatal akibatnya. Itulah sebabnya Tuhan itu pertolongan pertama, dan Tuhan itu pertolongan utama. Iblis akan melakukan segala perkara, mendatangkan segala perkara, melakukan segala sesuatu untuk menghalangi menghalangi Anda ke situ. Sebab dia tahu, kalau sampai Anda ke sana, sampai ke Yesus, itulah pertolongan karena dia tahu, sama sekali tahu, dia sangat jelas sekali mengerti. Kalau sampai Anda menyerahkan permasalahan hidup Anda ke dalam tangan Tuhan, tamatlah riwayatnya. Maksudnya, habislah setan. Mungkin Anda tidak langsung dapatkan yang Anda mau atau dijawab doanya detik ini. Tapi siapa yang jatuh ke tangan Tuhan, akan dibangun oleh roh kudus. Dia mengerti itu. Dan dia takut kalau Anda dan Tuhan bersatu dalam permasalahan. Atau dalam kehidupan tentunya. Jadi, pastikan nomor yang, yang pertama, Tuhan adalah alamat yang tepat untuk curhat. Kita lihat ayat 11 sekarang, kita baca. Kemudian, next maksudnya. Bernasarlah ia, bernasarlah Hana, katanya, Tuhan semesta alam. Jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki spesifik sekali, maka aku akan memberikan kepada dia, eh, kepada Tuhan. Aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Tunggu sebentar, memang ini doanya spesifik. Padahal kalau orang lagi hatinya pedih itu kan susah Untuk berpikiran objektif Jadi saya tahu bahwa Untuk dia bisa berdoa begini Butuh konsentrasi yang tinggi Tinggi nggak cukup Super tinggi Jadi dia harus fokus Doa itu nggak boleh asal-asalan, nggak boleh setengah-setengah Tapi yang membuat Saya lebih kagum dengan doa Hana Atau tekad hatinya adalah Seperti yang saya katakan tadi kan Kalau dia ini menangisnya tersedu-sedu, itu berarti kan emosinya sudah lepas seperti air bah, udah tidak terkendali rasanya hati ini nggak bisa lagi ditahan. Dan untuk dia bisa pernah nggak Anda menangis dengan hebat, Anda mau ngomong sesuatu susah kan? Kok dia bisa selesaikan kalimat? Berarti orang ini betul-betul berusaha untuk menata kata-katanya waktu dia berdoa. Sekalipun perasaannya nggak keruan. Dia pastikan akal budinya tetap tertuju pada Kristus. Dan dia pastikan juga bahwa dengan segenap pikirannya dia mengikut Tuhan di masa-masa seperti itu. Kembali ke ayat 11 kalimat pertama. Garis bawahi, kemudian bernasarlah ia katanya. Poin kedua bagaimana curhat dengan Tuhan. Yang pertama tadi adalah Tuhan adalah alamat yang tepat untuk curhat. Yang kedua, taruh perasaan dalam satu kalimat. Usahakan untuk Anda menaruh seluruh perasaan anda keruan itu Into one sentence at least Dalam satu kalimat Kalau Anda baca Kalau Anda sungguh-sungguh seksama Ayat 11 itu yang dikatakan oleh Hana Kemudian bernasarlah ia katanya Lalu bla bla bla di bawah seluruh kalimat tadi Termasuk doanya yang spesifik Dia minta anak laki-laki Hana ini hanya mengucapkan satu kalimat loh Memang agak panjang sih semua hanya dibubuhi koma, tidak ada titik, lalu titik terakhir itulah akhir ayat sebelas, sebelum ayat berikutnya kita bahas. Hana tidak terlalu banyak bicara, orang kalau hatinya pedih, dia nggak jual kata-kata, dia nggak bergantung dengan kata-kata bijaksana atau susunan kalimat. Dia bisa ngomong sesuatu ke Tuhan aja dalam bahasa dimengerti oleh akal budi aja susah sekali. Untuk bisa menyelesaikan tiga kata dalam satu kalimat aja dengan suara sesengguhan yang isi air matanya bukan di mata lagi, di mulut, di hidung, itu susah sekali. Karena Hana ini gak hanya bicara di hati. Karena mulutnya komat kami juga, itu yang membuat nanti Eli salah mengerti. Dia berusaha untuk ngomong, bukan diam, jangan pasif ketika Anda hatinya berat. Usahakan untuk memuji, meskipun susah untuk memuji Tuhan. Makanya namanya korban pujian, kayak tadi nyanyi pakai gitar atau keyboard atau Anda hanya dengarkan musik yang mengiringi atau nggak ada sama sekali hening cipta, tapi Anda mencoba nyanyi, saya pernah loh dengar orang yang pedih hati mencoba memuji Tuhan, terharu sekali. Kalimatnya nggak jelas tapi dia berusaha untuk mengucapkan. Nah Tuhan menghargai iman seperti itu. Taruhlah perasaan Anda itu dalam satu kalimat panjang nggak apa-apa. Dengan demikian Anda menemukan focal point. Vokal point anti-blundernya Ketemu di dalam jiwa Harus ketemu vokal pointnya Kalau enggak ya, hati orang pedih Lalu menangis tersedu seduh Kalau enggak nanti jangan-jangan curhatnya itu berujung hanya mau keluh kesah No, no, no, hanya dari awal curhatnya itu dia tujukan untuk breakthrough Curhatnya itu kepada Tuhan Jadi bukan asal curah hati Makanya di Masmun 6.2 yang saya tadi ucapkan kepada Anda curahkanlah hatimu kata Alkitab, Hai umat di hadapannya alias kepadanya. Jadi curhat itu bukan solusinya. Pernah nggak anda melihat orang mau konseling sama seseorang, tapi dia nggak cari jawaban atau solusi, dia hanya mau pembenaran. Dia hanya cerita-cerita yang negatif semuanya. Saya pernah loh begitu, lalu saya tanya, Bapak atau Ibu ini sebenarnya datang ke saya itu mau mau dibantu menang? Atau hanya mau didengarkan. Sekalipun ketika kita mengkonseling seseorang, kita harus memakai ilmu mendengarkan. Tuhan kasih kita dua kuping, satu mulut. Berarti kita harus mendengar dulu. Tapi ada orang yang hanya mau didengarkan. Tidak mau berubah. Itu bukan Hana. Hana menemukan focal point-nya. Dia kasih vaksin anti-blunder dalam jiwa. Sekalipun jiwanya sudah blunder, gak keruan. Jiwanya itu sudah gak... Nggak, nggak kelihatan do, re, mi, fa, sol, la, si, do Udah nggak ada, udah nggak ada nadanya Taruhlah perasaan Anda Into one sentence Even though a long sentence Kalau Anda baca tadi Tuhan semesta alam Jika sungguh-sungguh kamu perhatikan sengsara hambamu ini Dan mengingat kepadaku Dan tidak melupakan hambamu ini Tetapi memberikan koma, koma Tetapi memberikan pada hambamu ini seorang anak laki-laki Koma belum tutup kalimat maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya titik just one sentence amazing prayer makanya doa orang benar bila dengan yakin didoakan itu bedanya sama doa orang fasik apa orang farisi suka berteli-teli orang benar itu one sentence tapi dia kompak masukkan di situ seluruh protein kelu dengan tujuan Lord this is what I want This is what I'm struggling with. Ini yang aku inginkan. Ini yang aku kumuli. Aku cari Tuhan. Terimalah keluh kesaku yang berujung keselamatan. Ya? Ayat 12. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan. Hmm, maka Eli mengamati-amati mulut perempuan itu. Eli ini lucu. Lucu bukan untuk kita ketawa. Lucu yang membuat saya berkata, Kok dia gak peka. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa 12 di hadapan Tuhan. Terus-menerus loh ya berdoa. Dia gak berhenti. Sampai kapan pertanyaannya? Nanti kita lihat ada titik balik. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan. Maka Eli mengamati mati mulut perempuan itu. Ada apa dengan mulutnya? Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya. Dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak. Bibirnya itu bergerak-gerak. Tetapi suaranya tidak kedengaran. Maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Nah, ayat yang ke-12 ini catat dulu poin ketiga. Bagaimana curhat dengan Tuhan selain Tuhan adalah alamat yang tepat untuk curhat. Yang kedua, taruh perasaan dalam satu kalimat. Yang ketiga, terus berdoa hingga ada kelepasan damai sejahtera. Jadi si Hana di ayat 12, perempuan ini terus-terus menerus berdoa di hadapan Tuhan, sampai-sampai Eli salah paham. Dia mengamati pelum, perempuan, mulut perempuan itu yang komat kamit, bibirnya bergerak-gerak sendiri. Sedangkan Hana sedang berdoa deep in her spirit. Dia sedang bergumul, sangat dalam di dalam hatinya. Tapi suaranya nggak kedengaran. Maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Di dalam... Di dalam ayat-ayat yang kita baca barusan ini, di dalam konteks poin ketiga, terus berdoa hingga ada kelepasan damai sejahtera. Kita melihat, there is such a thing, ada yang namanya deep prayer. Kita mengerti deep worship, atau penyembahan yang dalam sekali, ini doa yang sangat mendalam. In the New Testament, saya kok teringat di perjanjian baru, yang namanya Glosolalia Glosolalia itu bahasa doa dalam bahasa roh atau bahasa lidah Bukan bahasa roh yang diterima untuk menjadi pesan kepada seseorang yang harus diterjemahkan Tapi bahasa roh yang membantu kita dalam pergumulan Roma 8:26 dan 27 punya begini nggak usah dibuka Saya hafal, saya beritahu Anda dulu untuk singkat waktu Demikianlah roh, roh kudus, R huruf besar, membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita sebenarnya tidak tahu bagaimana harus berdoa. Tetapi roh itu berdoa bagi kita dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Keluhan-keluhan yang tak terucapkan itu bukan berarti tidak mengucapkan keluhan-keluhan itu. Keluhan-keluhan yang tidak bisa diucapkan dengan bahasa manusia yang kita tahu. Tidak ada language non to man, tidak ada satupun bahasa yang ada dan eksis yang ada di dunia ini yang bisa mewakili perasaan kita waktu itu dan Allah yang mengenal hati nurani dia tahu apa yang roh kudus itu doakan yaitu bahwa roh tersebut mendoakan orang-orang kudus sesuai dengan kehendak Allah. jadi persis-persis seperti yang kita gumulkan kita tidak bisa taruh dalam bahasa ada waktunya, ada orang tertentu berkata, pokoknya aku bisa jelaskan. Tambah dipaksa, tambah nggak keluar. Allah yang membaca nurani itu artinya, inilah deep prayer, doa yang begitu mendalam. Bukan lagi hati ke hati. Hati sendiri nggak mengerti kok apa yang sedang dia rasakan. Tapi roh ke roh. A spiritual prayer. The spirit praise. Roh kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan, namun diutarakan Itulah yang Eli lihat Komat kamit Perempuan itu mulutnya Bergerak-gerak Hanya bibirnya Yang kelihatan kelihatan bergetar Memang yang dialami oleh Hana ini di perjanjian lama Belum ada pencuran roh kudus pentakosta Tapi coba bayangkan Hana aja berdoa Dengan Sebelum zaman pencuran roh kudus aja didengarkan, apalagi hari ini orang-orang yang sudah dipenuhi sama roh kudus. Saya yakin doa Anda pasti akan didengarkan oleh Tuhan. Teruslah berdoa, sampai kapan? Hingga ada kelepasan damai sejahtera. Saya jadi ingat karunia itu. Jadi kalau Anda yang belum menerima bahasa roh, belum mengalami namanya baptisan roh kudus dengan tanda berbahasa lidah, minta kepada Tuhan. Tuhan beri kok, nggak mungkin Tuhan kasih kalah jengking kalau yang minta roti, Tuhan gak mungkin kasih ular yang minta air ayat berikutnya ayat 13 lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk aduh Eli kok begitu, lepaskanlah dirimu daripada mabukmu tetapi Hana menjawab, bukan Tuhanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati, anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak minum melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Mari kita praktekkan jangan menghakimi orang ketika mereka dalam pergumulan, termasuk orang yang suka menilai, menurut pengertiannya sendiri, khususnya orang-orang yang berdoa in deep prayer, berdoa di dalam bahasa roto bahasa lidah, Just because you don't understand, just because hanya karena kita belum mengerti sesuatu, bukan berarti sesuatu, itu tidak ada. Kalau saya bicara bahasa Jepang sekarang kepada Anda, bagi orang yang tidak pernah dengar bahasa Jepang itu seperti nonsens, tapi dari sisi sananya, di, di sisi sananya, orang yang mengerti bahasa Jepang itu berarti sesuatu. Bahasa lidah juga seperti tidak ada artinya, tapi dari sisi Allah yang membaca nurani, dan yang mengutus roh kudus untuk membantu kita, berdoa dalam kelemahan kita ketika kita tidak tahu bagaimana berdoa, namun roh itu berdoa bersama dengan kita. Memberi, menyampaikan keluhan yang tak terucapkan, setiap kalimat dan kata itu ada artinya. Bukan kata-kata itu kita pisah-pisahkan lalu artinya apa, kamusnya di mana, bukan. Kode rahasia itu membentuk kalimat yang don't make sense, tidak masuk akal. Tapi semua kode itu di sebelah sisi situ didengungkan ada arti. Apalagi keluar dari hati yang bergumul sekali untuk keluarganya. Bergumul untuk masa depannya. Bergumul untuk bangsa dan negerinya. Kalimatmu bukan kalimat hampa. Karena itu, jangan menjadi generasi Eli yang menghakimi tanpa sebab. Itulah sebabnya doa yang begini seringkali disalah mengerti oleh kedagingan. Manusia kedagingan atau Kristen lahiriah. Yang tidak mengerti pekerjaan dan karya roh kudus Saya ingin sekali menguatkan Anda Kalau Anda memang harus berdoa demikian Jangan izinkan orang lain menghakimi Jangan marahi mereka jika mereka menghakimimu Tapi jangan sampai terpancing Jangan sampai Anda juga jadi down karena perkataan orang Prayer is between you and the Lord Ya, Tapi kalau Anda tahu ada fasilitas seperti ini Dari Tuhan, dari kerajaan sorga diberikan Mintalah Mintalah roh kudus, Bapak memberikan roh kudus kepada barang siapa yang memintanya. Mintalah karunia itu, mintalah glosolalia. Sekalipun bisa disalah ngerti dengan Kristen yang kedagingan atau Kristen yang lahiriah, ya, seperti Eli, yang sudah jauh dari Tuhan. Nah, kita baca lagi di ayat yang ke-16, jangan baca sekarang, janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan Dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama betul betul Hana ini mencurahkan isi hatinya seperti dikatakan di ayat sebelumnya aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Ada tipe-tipe doa yang mengosongkan telukesannya ke hadapan Allah. Dia betul-betul selesaikan bundernya. Dia bisa taruh dia bisa temukan vokal point untuk bisa menjelaskan apa yang dia mau atau apa yang dia kumulkan. Tapi logika hanya bisa menjamah sekian jiwa. Yang terdalam sampai roh kita, beban hanya bisa diangkat Ketika kita berdoa Bukan lagi dengan akal budi semata-mata Tapi dengan segenap hati Kita curahkan jiwa kita di hadapan Allah Hana tidak berhenti Sampai menemukan satu kalimat yang dia sampaikan Hana lanjutkan berdoa Sampai hatinya merasakan Memang wanita kan peka perasaannya Kita harus belajar yang laki-laki Dia berdoa Sekalipun dia sudah temukan focal point Atau kalimat yang dia sampaikan Tapi dia tidak berhenti berdoa Sampai di jiwanya dia merasakan ada kelepasan damai sejahtera doanya nggak stop sampai seluruh kirbat jiwanya yang berat dikosongkan dari seluruh peluru-peluru yang tidak perlu ayat 17 jawab Eli pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya Eli akhirnya mengerti bagusnya di sini Eli berubah haluan dan berkata oh oke okay, oke okay, I'm sorry El ini masih baik hati dan dia berkata, Pergi dengan selamat ya, Allah Israel memberikan padamu apa yang kau minta daripadanya. Padahal Eli itu sudah tidak didengarkan doanya oleh Tuhan. Apa artinya kelepasan, damai sejahtera? Kalau Anda sudah curahkan hatimu dan sampaikan kalimatmu. Apapun jawaban dari Tuhan, sekali lagi, apapun jawaban dari Allah. Jangan pandang sumbernya. Mau keluar dari manusia yang sudah tidak dikenan sama Tuhan Mau keluar dari kejadian yang serba kebetulan Mau keluar dari ayat tanpa suara audible apa Kan kita inginnya dinubuatkan Kita baca firman tiba-tiba dapat yang itu Bukan berarti kita buka sembarangan Sekalipun kalau kita sistematis membacanya Hari itu kebetulan di pasal demikian Apapun jawaban dari Tuhan di ujung penghujung daripada doa Anda Setelah Anda kosongkan seluruh kirbat dan pelurumu kehadapannya Whatever God answer will be, apapun jawaban dari Yang Maha Kuasa, jangan pilih-pilih dan jangan pandang sumbernya. Jangan pandang kendaraannya. Siapapun yang membawakan, membawakan jawaban ke pintu Anda, keledai daripada bilyam pun jadi kalau perlu keluar dari mulut babi, mutiara, tetap mutiara dari sorga. Jangan pilih-pilih harus hamba Tuhan tertentu. Jangan pilih-pilih harus kejadian begini. Jangan pilih-pilih, harus dengan karunia khusus dari roh kudus. Kalau tidak nubuatan, aku tidak bergeming dan tidak percaya itu kalau dari Tuhan. Buktinya, Hana langsung damai sejahtera ketika Eli berkata, Go home, my daughter, pulanglah. Hai perempuan, doa-mu akan dijawab Tuhan. Lalu dia ketawa, saya buktikan di ayat berikutnya. Sesudah itu, berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Masa Hana tidak pernah dengar apa yang dilakukan oleh anak-anak Eli di bait Suci? yang sekarang jadi pendeta-pendeta di situ, tahu dia, itu sudah menjadi news di Israel. Keluarga Eli ini berantakan waktu itu. Tapi ketika Eli mengucapkan itu, orang kalau desperado, orang kalau putus asa, dia nggak pilih-pilih jawaban. Apapun yang Tuhan sampaikan, dia makan. Dia nggak akan lihat korban bagus, korban nggak lihat pembicara, apapun firman Allah, dia telan Jadi meskipun dia tahu keluarga Eli seperti apa, ketika Eli berkata, pulanglah Allah Israel akan mengingatmu langsung dia pulang happy ya ya, ya. ayat 18 raya sesudah itu berkatalah perempuan itu biarlah hamba ini mendapat belas kasihan daripadamu lalu keluarlah perempuan itu ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi belum dapat anak lo ya nanti ayat-ayat berikutnya baru dia dapat nabi samuel yang mengurapi raja saul dan raja daud ini cikal bakal samuel Hana mamanya nabi itu Lalu keluarlah perempuan itu Setelah dia menangis mulut komat kamit begitu Dia keluar dari bait suci Dari rumah Tuhan hari itu di silo Berdamai dengan dirinya sendiri Dia berdamai dengan situasi Hanya karena dapat jawaban dari Tuhan Dan jawabannya pun tidak sensasional Suatu kalimat biasa keluar dari mulut seorang imam Meskipun imam itu sendiri mungkin tidak qualified Dia berdamai dengan dirinya Berdamai dengan situasinya Dan berakhir Keluar dari pergumulannya Beriman kepada Tuhannya Ujung daripada curhatmu Haruslah Pada iman dan damai sejahtera Ujung curhat sama Tuhan Itu tidak berhenti pada Curah hati Tapi berujung terima karunia dan buah Tahu nggak 9 karunia roh kudus Dan 9 buah roh kudus itu Kalau anda gabungkan Satu dengan satu, dua dengan dua iman Karunia tersebut Saudara kembar di sisi buah adalah damai sejahtera. Setiap curhat dengan Tuhan, selalu berakhir menerima buah dan karunia. Selalu diakhiri dengan tanda seru ini, yaitu iman kepada Tuhan dan damai sejahtera di hati. Jangan berhenti sampai curhat hati, berhenti sampai beriman kepada Tuhan. Dia keluar dari kamar, dari silo itu, berseri-seri mau makan, mukanya tidak muram lagi. Tak lama kemudian, janji Tuhan dikenapi, suara bayi, lahirlah Samuel. Satu, dua, tiga, dengan ini saya selesai bagaimana curhat dengan Tuhan. Satu, Tuhan adalah alamat yang tepat untuk curhat. Dua, taruh perkataan dalam satu kalimat. Tiga, terus berdoa hingga ada kelepasan damai sejahtera. Mari kita...